Saya ingin menyapa seluruh Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seluruh jemaat orang-orang percaya yang hari ini mengikuti ibadah daripada Jumat Agung melewati ibadah daripada live streaming atau online ini. Nah shalom kiranya berkat daripada Tuhan, kekuatan Tuhan dan karya daripada pengorbanan Kristus senantiasa menyertai kehidupan daripada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Anda berada di rumah Anda, Anda berada di ruangan kamar Anda, Anda berada di tempat-tempat yang lain... ...mungkin Anda juga melakukan aktivitas oleh karena satu dan lain hal. Biarlah doa dari kami di tempat ini. Tuhan menyertai Anda dengan kekuatan, Tuhan menyertai Anda dengan kesehatan... ...dan Tuhan menyertai Anda dengan anugerah yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, enggak nah, apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus... Tahun ini kita merayakan ibadah daripada ibadah Jumat Agung dengan keadaan yang berbeda. Kalau kita mengingat kembali apa yang pernah terjadi dalam kita perjanjian lama. Kalau anda nanti membaca dalam keluaran pasal 12 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Maka kita akan tahu bagaimana kondisi daripada orang-orang Israel pada waktu mereka berada di Mesir. Dan mereka bersiap. Untuk kemudian dibawa oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, meninggalkan Mesir untuk menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Hari itu keadaan daripada orang-orang Israel, mereka berada di rumah mereka masing-masing. Dan setiap rumah ini merayakan perayaan yang disebut dengan perayaan Paskah. Di mana mereka kemudian mulai mengoleskan di ambang pintu daripada rumah mereka masing-masing, dengan darah daripada anak domba. Dan hari itu, malaikat maut melewati Mesir. Dan apa yang terjadi? Setiap anak yang sulung dari orang-orang Mesir, bahkan dari rumah-rumah yang tidak memiliki tanda darah, maka hari itu terjadi. Secara raungan tangisan yang luar biasa. Karena hari itu apa yang sulung yang dimiliki oleh orang-orang Mesir Hari itu mengalami kematian yang luar biasa Dan kita menemukan orang-orang Israel memperoleh perlindungan daripada Tuhan Pada waktu mereka kemudian mengoleskan setiap pintu rumah mereka Diambang daripada setiap pintu dengan darah daripada anak domba Saudara demikian juga dalam perjanjian baru kalau kita melihat karya daripada pengorbanan Kristus di mana darahnya dicurahkan meluputkan kita orang-orang pilihan dari kematian yang kekal. Roma pasal yang ketiga dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25 mencatat semuanya itu. Kalau orang-orang Israel mereka dilepaskan daripada kekuatan Mesir dengan darah daripada Anak domba. Maka dalam perjanjian baru. Orang-orang pilihan. Orang-orang percaya. Dilepaskan dan memperoleh keselamatan. Oleh karena darah daripada Yesus. Yang dicurahkan. Dan dia mengorbankan dirinya. Dengan mati di atas kayu salib. Untuk setiap kita. Kekristenan memiliki kekuatan yang seperti ini. Kekristenan mohon maaf. Bukan hanya sekedar agama, tetapi kekristenan adalah Allah yang begitu cinta, Allah yang begitu mengasihi, hadir untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan pertolongan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Saudara, peringatan daripada Passover atau Paskah, yang dialami oleh orang-orang Israel pada zaman dulu. Situasinya hampir mirip seperti saat ini. Kita dipaksa untuk berada di rumah kita masing-masing. Oleh karena wabah daripada COVID-19. Saudara kita dipaksa untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena situasi yang saat ini sedang terjadi. Bukan hanya di Indonesia. Tetapi hampir di seluruh dunia. 209 negara. Dua teritori. Setelah mengalami keadaan yang sama. Artinya dunia saat ini berada dalam keadaan yang memang betul-betul secara uh, memerlukan keberadaan daripada setiap orang. Untuk kemudian berada di dalam rumah mereka masing-masing. Dan akibat daripada wabah COVID-19 ini. Maka banyak di antara kita yang kemudian secara kehilangan orang-orang yang dicintai. Kehilangan orang-orang yang dikasihi. Suami, kehilangan istri. Istri kehilangan daripada suaminya. Ada orang-orang yaitu anak-anak yang kehilangan daripada orang tuanya. Akibat daripada semuanya ini. Bahkan ada sahabat-sahabat yang begitu baik, yang begitu dekat, yang begitu akrab. saudara harus dipisahkan oleh karena keadaan-keadaan seperti ini. Tetapi saudara puji Tuhan tidak sedikit juga orang yang kemudian terinfeksi daripada virus COVID-19 ini. Yang juga kemudian memperoleh kesembuhan. Yang artinya ada pengharapan. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Maka kita menemukan tetap ada pengharapan. Manusia, saudara, menjalani siklus di dalam kehidupan. Selama kita ada di dunia ini. Alkitab menuliskan ada waktu, ada musim bagi kita. Untuk kemudian kita ini lahir. Tapi ada musim, ada waktu kemudian kita ini mati. Ada waktu bagi kita untuk bersuka cita, tapi ada waktu juga bagi kita untuk bersedih. Ada waktu untuk bersama-sama, tapi ada waktu juga untuk berpisah. Saudara, inilah keadaan daripada dunia. Selama kita berada di dunia, maka semua keadaan ini akan dialami. Pertanyaannya, di tengah-tengah keadaan dunia yang terus mengalami perubahan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang terus, saudara, digoncang. Selama dunia ini masih digoncang. Bagaimana sikap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Perayaan daripada Jumat Agung. Mengingat karya kebaikan daripada Allah Bapa Kepada dunia ini. Khususnya kepada manusia. Kalau kita melihat apa yang dituliskan dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga. Sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 53 dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Alkitab mencatat demikian. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaran kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Yesaya 53 dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Mencatat bagaimana penderitaan daripada Tuhan Yesus. Saudara kalau kita kemudian melihat perjalanan penderitaan daripada Tuhan Yesus. Amat sangat menyedihkan. Amat sangat saudara menderita luar biasa. Tetapi penderitaan daripada Kristus. Apa yang kemudian dilakukan oleh Kristus untuk mengalami semuanya ini. Memberikan jalan keselamatan dan kelepasan dari dosa atas setiap kita manusia. saudara apa yang membuat kita ini kemudian jauh daripada Allah. Apa yang membuat kita ini kemudian secara sulit untuk kemudian dekat dengan Allah. Kalau kita membaca. Dalam Yesaya pasal yang ke-59, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. saudara ayat ini menuliskan yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Itu adalah dosa dan pelanggaran yang dibuat oleh manusia. Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kedelapan. Maka ayat-ayat ini mencatat inilah begitu banyak. Perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kedelapan dari Yisrael 59. Sebab tanganmu cemar oleh darah, jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ayat yang keempat, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar. Dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Ayat yang kelima. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Ayat 6, 7, dan 8, sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian. Dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman. Dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Ayat 7, mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah. Orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Dan kemana saja mereka pergi. Mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Ayat yang ke 8 Mereka tidak mengenal jalan damai. Dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok. Dan setiap orang yang berjalan di situ. Tidaklah mengenal damai. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat. Yang kedelapan, inilah perilaku daripada kehidupan manusia. Apa yang membuat manusia gak bisa dekat dengan Tuhan. Apa yang membuat tembok antara Allah dengan manusia. Manusia hidup di dalam kelaliman. Manusia hidup di dalam dosa. Manusia hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran. Manusia lebih memilih untuk hidup dalam semua keadaan ini. Dibanding... Untuk kemudian punya kerinduan dekat dengan Allah. Apa yang terjadi pada waktu dosa ini bekerja dalam kehidupan manusia. Oleh karena perbuatan. Bahkan oleh karena hati dan pikiran manusia dipenuhi dengan kejahatan. Maka dosa ini membuat hubungan antara manusia dengan Allah ini putus. Dosa membuat hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri saudara. Ini juga putus. Dosa membuat hubungan antara manusia dengan sesamanya ini kemudian punya problem, sehingga kemudian hubungan tidak bisa kemudian berjalan dengan begitu baik. Ada begitu banyak hubungan-hubungan yang baik yang berakhir dengan kemudian ketidakpercayaan satu dengan yang lainnya. Bahkan hubungan manusia dengan tanah, dengan alam semesta. Sesuatu yang memberikan dan menyediakan berkat bagi manusia. Putus. Manusia harus bekerja dengan begitu rupa. Untuk kemudian menjalani kehidupan di dunia ini. Dan apa yang terjadi pada waktu manusia tetap memilih untuk hidup di dalam dosa. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Dituliskan demikian. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan mereka kehilangan atau kekurangan akan kemuliaan Allah. Dosa membuat saudara manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia kekurangan apa yang baik yang diberikan oleh Allah. Pada waktu Allah menciptakan manusia maka manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Manusia diciptakan dalam keadaan yang sangat baik. Namun dosa menjadikan apa yang baik hari demi hari. Ini kemudian mulai berkurang. Sampai pada waktu manusia lebih memilih untuk hidup dalam kejahatan. Maka kemuliaan Allah di dalam kehidupan manusia akan hilang. Saudara dosa membuat apa yang baik, apa yang indah yang diberikan dan kemudian tarukan Allah dalam hidup manusia mulai berkurang bahkan hilang. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dicatat apa yang terjadi pada waktu manusia tetap hidup di dalam dosa upah dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Setelah waktu manusia tetap untuk hidup di dalam dosa, maka manusia sedang berjalan untuk menuju kepada kematian. Manusia sedang berjalan untuk kemudian hidup di dalam maut, dan upah daripada setiap perbuatan dosa itu adalah kematian atau maut. Sutra apa yang dicatat kemudian oleh Alkitab, pada waktu manusia lebih memilih untuk hidup di dalam dosa. Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Yeremia 5 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Ayat yang ke-25, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik dari padamu. Setelah apa yang terjadi pada waktu manusia lebih memilih untuk hidup di dalam dosa. Manusia tidak hanya kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang kedua tidak hanya kemudian berjalan kepada maut. Tetap yang ketiga, manusia akan kehilangan segala yang baik. Yang merupakan berkat yang Tuhan rindu untuk berikan kepada setiap manusia. Dalam ayat yang ke-24 dicatat setiap minggu. Biarlah ini menjadi doa kita. Dosa bukan kemudian bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah karya-karya. Pengorbanan daripada Kristus mengubah kehidupan kita sehingga dosa tidak berkuasa lagi. Dan kita boleh dibebaskan, kita boleh dilepaskan. Yang percaya katakan amin, mari kita berikan tepuk tangan. Mengapa Yesus harus mengorbankan dirinya untuk kita? Mengapa ia harus menderita? Saudara, ia harus mengalami begitu luar biasa penderitaan. Bahkan sampai ia harus menjalani kematian di atas kayu salib. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 menuliskan. Yohanes tiga ayat yang ke-16. Demikian.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 Karena ia mengasihi setiap kita umat manusia. Mengapa Yesus harus kemudian menderita dan mati di atas kayu salib? Yang kedua kita bisa menemukan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi saudara-saudara. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat yang ke-20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Setelah mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib? Yesus mati di atas kayu salib yang pertama supaya kita memperoleh keselamatan. Yesus mati di atas kayu salib dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 bahkan ayat yang ke-21 supaya kita bisa masuk ke dalam ruang kudus tempat di mana kemuliaan Tuhan itu berada. Saudara, kalau kita punya kemampuan dan diizinkan untuk masuk di dalam Tempat di mana Tuhan ada. Maka hidup kita pasti akan berubah. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan. Akan mengubah seluruh perjalanan. Baik perjalanan rohani. Maupun perjalanan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Mengapa Yesus harus menyerahkan hidupnya untuk kita. Supaya kita memperoleh keselamatan. Dan yang kedua supaya kita memperoleh akses untuk masuk di dalam ruang kudus. Dan menyentuh takhta kasih karunia Tuhan. Saudara paskah waktu kita untuk merenungkan semuanya ini. Kematian Kristus lewat ibadah daripada Jumat Agung ini. Waktu bagi kita untuk mengukur kembali. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita. Bagaimana kasih kita dengan dia Bagaimana cinta kita Hormat kita kepada Tuhan Saudara Ini waktu bagi kita untuk melihat Dan mengukur kembali Kalau kita belum Ataupun mungkin kasih dan cinta kita kurang Mari hari ini kita berdoa Tuhan biarlah Engkau mengajar kami untuk mengasihimu Untuk mencintaimu Lebih, lebih, dan lebih lagi, saya akan tutup dengan dua pengertian ini. Apa yang harus kita lakukan pada waktu kita kemudian beribadah dan merayakan perayaan dari berjumat Agung ini. Yang pertama mari kita melihat Matius pasal 6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Pengampunan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita juga menyediakan hati yang kaya untuk mengampuni orang lain. Orang yang bersalah dengan kita. Matius 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita lompat ke ayat yang ke-14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang. Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saudara dalam hidup kita sering ketemu dengan kondisi keadaan yang seperti ini. Ada orang-orang yang mengecewakan melukai hidup kita. Ada orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu yang menurut kita gak masuk akal. Kita sudah berupaya baik, kita sudah berupaya untuk kemudian memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Tapi tetap kadang orang itu bisa menyalah mengertikan apa yang kemudian kita lakukan. Saudara hari ini lewat ibadah daripada Jumat Agung. Mari kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lepaskan seluruh pengampunan. Anda yang berada di rumah suami dan istri, anak-anak. Bahkan Anda yang berada di tempat yang lain. Mungkin Anda berada juga. Sedang dalam isolasi. Isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit. Dan Anda mengikuti ibadah ini. Lewat live streaming ini. Jangan simpan kesalahan orang lain. Anda tidak perlu menyiapkan bank dosa dalam diri Anda. Dan Anda menampung dosa daripada orang lain. Lepaskan semuanya itu. Mengapa? Kunci untuk kita memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Pada waktu kita mengampuni sesama kita. Mengampuni artinya menyerahkan semua hawa nafsu, hak, bahkan keinginan, kuasa untuk menghukum. Dan kita kemudian tidak menggunakan semuanya itu. Itulah kata mengampuni. Kalau kita mau mengampuni jangan pakai otoritas kita. Sesungguhnya kita bisa dan kita punya hak untuk lakukan itu. Tapi kalau kita kemudian memilih untuk kemudian tidak melakukannya. Tidak menghakimi. Tetapi kita melepaskan pengampunan. Tidak menghajar. Tapi kita kemudian melepaskan pengampunan. Wah, inilah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Forgive. Itu diambil dari kata giving completely. Yang artinya memberi seluruhnya. Tuhan memberikan semuanya ini untuk kita. Dia meninggalkan teladan yang begitu indah. Sejak dia berada. Secara makan bersama-sama dalam makan Paskah Dia Yesus membasuh kaki murid-muridnya sampai di Getsemani. Sampai kemudian menjalani kematian di atas kayu salib hanya satu yang dia kemudian ajarkan kepada kita mengampuni dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya mari kita saling mengasihi dalam ibadah Jumat Agung ini ampuni orang yang bersalah kepada kita dan yang kedua hiduplah untuk saling mengasihi satu dengan yang lain Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35 Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya di Upper Waktu mereka menyelesaikan pembasuhan kaki, waktu mereka kemudian mulai makan dalam makan Paskah. Tuhan berkata, "Biarlah kamu saling mengasihi." Di tengah-tengah Yudas -tengah yang mengkhianati dia. Di tengah ada orang yang begitu dekat dengan dia, berkhianat kepada dia. Tapi Tuhan berkata, ini adalah perintah dan ini adalah perintah untuk setiap kamu. Yaitu biarlah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak-Ibu saya kasih Tuhan, kasih itu bukan produk yang berasal dari dunia. Kasih juga kalau kita kemudian bisa lebih pelajari dalam bukan produk yang dihasilkan oleh manusia tetapi satu Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang 8 menuliskan kasih itu produk surgawi produk yang berasal daripada Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal akan Allah ayat 8 Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Kasih bukan produk yang berasal dari dunia Kasih bukan produk dari sesuatu yang bisa diciptakan oleh dunia Tetapi kasih itu produk yang berasal dari surga Kalau kita hidup dalam kasih Kita sedang membagi produk surga kepada dunia ini Inilah perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Inilah sesuatu oh jangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sebelum ia kemudian menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Bahkan ia mati di atas kayu salib. Kalau kita melihat kualitas daripada kasih. Dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 8 nanti anda baca di rumah. Maka tidak dicatat kerugian. Orang yang mengasihi, tidak ada. Orang yang mengasihi dicatat, mereka sedang memberikan sesuatu yang berasal dari surga. Di tengah-tengah pandemi dari COVID-19, yang saat ini sedang dialami oleh negeri dan bangsa kita. Bagaimana kasih kita? Apakah kita kemudian mau memperhatikan saudara secara kita satu dengan yang lain? apakah kita mau kemudian menanggung beban untuk bersama-sama menolong saudara-saudara kita yang kemudian terkena secara imbas daripada kehadiran Covid-19 di Indonesia. Mereka bukan juga bukan cuman mengalami persoalan masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi dan yang lain sebagainya. Sebagai orang yang diajar untuk menyalurkan produk kasih. Mari kita mengasihi. Karena kasih bukan berasal dari dunia ini. Kasih itu berasal dari surga. Tuhan di dunia setiap umatmu. Kiranya lewat Pasca. Lewat karya pengorbananmu di atas kayu salib. Bahkan lewat puasa mu yang akan terjadi. Tiga hari setelah Jumat Agung maka dunia memperoleh keselamatan dunia memperoleh keselamatan oh kami daripada yang jahat, melindungi kami ya Tuhan dari setiap ala petaka, Jagai kami ya Tuhan bahkan pada waktu kami mengalami keadaan-keadaan yang bagi kami nggak mungkin. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Oh rawala rawala rawala rawala. Kami berdoa ya Tuhan, untuk tim daripada garis depan... ...yaitu tim daripada medis yang saat ini sedang menangani suara-suara kami... ...yang terinfeksi COVID-19. Tuhan kiranya lewat tangan daripada anak-anakmu... ...maka pemulihan dan kesembuhan terjadi. Lewat perkataan yang diucapkan oleh anak-anakmu daripada tim medis... Maka kuasa itu bekerja Penghiburan terjadi Pemulihan terjadi Kami berdoa saat ini Kiranya angka Daripada setiap pasien yang sembuh Semakin meningkat Semakin meningkat Semakin meningkat Oh nama nama Oh nama takal. Kami berdoa untuk setiap rumah daripada umat-Mu. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Kiranya kasih yang saat ini sedang terbangun, semakin terbentuk dengan begitu indahnya di dalam setiap rumah demi rumah. Sehingga di dalam rumah demi rumah akan ada kasih, yaitu kasih untuk mengasihimu, kasih untuk mencintaimu ya Tuhan, maupun kasih untuk memperhatikan orang-orang yang lain, Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur untuk semua